Asal ada kampus yang ingin menerima, kata Antasari usai salat Jumat di Masjid Raya Al Azom, Kota Tangerang, Banten, Jumat 13 November 2015 menurut dia. Sudah ada sebuah universitas yang menawarinya untuk menjadi dosen. Dia pun mengaku sudah berjanji untuk menindaklanjuti tawaran itu puluhan tahun sebagai jaksa. Menjadi pengalaman yang mengasah kemampuan teoritiknya, terlebih pengalamannya sebagai ketua KPK, melengkapi jejak langkahnya, ada hal yang perlu diperbaiki dalam proses hukum saat ini. Saya ingin sampaikan dalam proses belajar-mengajar dan pengalaman ini sebagai bekal penting agar kasus ini tak terulang lagi, ujar antasari kala itu.